assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai teman-teman semua kembali lagi ke youtube channel aku ya elin herlina apa kabarnya nih teman-teman semua semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walviat dimurahkan rezekinya amin terima kasih yang telah mengklik video video sederhana aku ya teman-teman di video kali ini Aku mau berbagi kegiatan aku nih Seperti biasa ya Teman-teman Aku beres rumah Nyapu-nyapu eh, Ngepel Dan ini tuh aku mau nyapu aja ya Teman-teman enggak -teman, ngepel gitu Dan sedikit ngerapihin Ruangan TV aku Dan ini udah aku beresin ya Kasurnya Udah aku sapu-sapu Dan ini tuh aku lagi Mindahin ikan cupang anak aku ya. Dia tuh beli di sekolahan katanya. Ya, anak-anak maya begitu ya, teman-teman. Jajanannya tuh apa aja gitu dibeli. Dan ini aku menyapu-nyapu dulu kamar depan. Lanjut ke ruangan ini. Tadi udah aku beresin ya, teman-teman. lanjut aku mau nyapu ke depan dulu ya ini tuh agak masih bersih ya temen-temen karena kemarin sore tuh aku udah ngepel gitu dan ini hari ini aku enggak ngepel dulu ya mungkin nanti aja sore oh ya ini tuh ada ayun-ayunan ya teman-teman ayunan um, bekas anakku waktu dulu masih kecil kemarin aku kasih sama saudara aku cuma katanya dia nggak mau jadi dibalikin lagi katanya sempit di rumahnya alhasil jadi um, sempit lagi ya rumah aku banyak banget barang-barang tapi nggak apa-apa deh tapi anakku sekarang mau dia mainan ayun-ayunan dan ini alhamdulillah ya teman-teman udah beres untuk nyapu-nyapunya dan udah rapi alhamdulillah dan itu anakku masih tidur ya di kamar depan dan lanjut ini di video waktu pagi-paginya ya teman-teman ini tuh kakak aku yang nemu dan dia tuh suruh aku yang ngambilin ini tuh jamur ya jamur sup kalau di kampung aku tuh namanya super rampak gitu Dan ini tuh enak banget ya Kalau dimasak tuh gurih Banget Dan lanjut nanti Aku mau masak ya teman-teman Masak jamur Alami gitu dari Kebun Dan ini hasilnya ya teman-teman Aku dapat segini Alhamdulillah ya segini juga tuh nikmat banget alhamdulillah jamur ini tuh enak gurih gitu lanjut aku mau cuci ya teman-teman dan ini tuh nyucinya tuh suka lama ya teman-teman kadang aku buangin aja ujung-ujungnya nggak aku masak gitu karena ada tanahnya gitu biar cepet aja gitu aku potongin aja karena sangat sulit banget ya kalau ada tak masih ada mas ada tanahnya dan ini tuh eh, lumayan lama ya teman-teman untuk mencucinya harus benar-benar bersih kalau ada yang busuk mending dibuang aja oh ya teman-teman siapa nih yang suka jamur seperti ini bisa tulis di kolom komentarnya ya teman-teman e, gimana nih di tempat kalian suka ada nggak jamur seperti ini kalau di tempat aku tuh masih banyak ya teman-teman maklum ya masih kampung gitu masih banyak kebun-kebun hutan orang-orang tuh pada nyari gitu ya kalau udah musim hujan dan kadang dijual gitu ya e, alhamdulillah ya mahal gitu kalau nggak ditaker gitu sih, kalau ada yang mau beli 15.000 ya udah beli 15.000. Kadang ada dua biji dibeli aja 15.000 gitu. Dan ini tuh menu yang aku mau masak juga ya teman-teman, ada tahu, tenang asin aku juga mau nyambel, sama mau tumis sayur bayam ya, buat anak aku yang kecil takutnya anakku yang kecil tuh enggak hmm, suka ya sama jamur karena emang aku mau kasih cabai gitu pedes jadi pedes gitu takutnya enggak suka dan ini tuh masaknya enggak aku rekam semua ya teman-teman dan ini untuk hmm, tumis jamurnya aku kasih bumbu bawang merah bawang putih sama cabai rawit aku pakai masako dan ada lada ya lada sedikit aja ya teman-teman sama gula pasir gitu ini tuh dijamin enak dan gurih dan saat masaknya aku nggak rekam semua ya teman-teman karena mendadak ada tamu gitu jadi aku matiin aja sih HP-nya karena malu dan aku masaknya eh uh, sampai segini gitu dan ini udah selesai ya masakan aku tadi dan ada goreng tahu sambal ikan asin dan ini lalapnya ada terong sama itu ada tumis tumis bayam gitu sama jamur yang tadi aku dapat gitu dari kebun Alhamdulillah Udah selesai, oke. Sampai di sini dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih yang telah menonton. Assalamualaikum.